gimana sih belajarin dong Halo guys assalamualaikum semuanya di video kali ini seperti biasa di sini saya akan melanjutkan tutorial yang terbaru lagi Oke kita langsung aja simak satu per satu please Oke, okay, guys. Lanjut ke episode yang kedua. Oke, okay, lanjut ke episode yang ketiga.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 oke okay, lanjut ke persediaan yang keenam. oke okay, lanjut ke persediaan yang ke-7 Oke, okay, lanjut ke presiden ke-8. Oke, okay, lanjut ke presiden ke-9. Oke okay, lanjut ke presiden ke 10 Oke okay, lanjut ke versi yang ke-11. Oke okay, lanjut ke versi ke-12. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-13. Oke okay, lanjut ke episode yang ke-14. Oke lanjut ke verse yang ke-16. Oke lanjut ke verse yang ke-17. Aku suka kamu tapi yang bersama hamba yang banget asu asu jadu. Kamu kasual wow. oke okay, lanjut ke versi ke delapan belas oke okay, lanjut ke versi ke sembilan belas oke okay, lanjut ke presiden yang kedua polo oke okay, guys jadi mungkin segitu dan kita bertemu lagi di video selanjutnya